<sualtung noise> nih, mantap gila <jasalam> banget <in mind> yo what's bro semuanya haloo OTS udah ada legendarinya kacau sih volcanic eh ngeribet sih karakternya bro. Ini serem sekali sih ini. Oh. <laughs> ya, ini dia mabrur ya, dari OTS-nya ma, bro ya. Wah, kalau gua lihat-lihat ini mirip banget sama KXR sih asli. Mirip sekali ma, bro. tapi OTS ini lebih cepat sih ya. Kalau KXR itu open scope-nya yang gua rasa lama sih. Ya menurut gue ini SMG tercepat menurut kalian apa SMG tercepat ma bro bisa jadi deh 10 juga ya karena ya mirip mirip nih sama ini senjata ma bro. dan ini baru rilis udah ada legendarinya loh gue kilibat sih dan ditemani oleh karakternya ma bro ya nih Lazarus woo ting tering ting ting ting ting ting lihat deh ini ma bro woo kita inspek saja ma bro asli sih ganas banget sih ya. ini temannya kikinan melting point cuy ah. Oke, senjata senjata. kalian ini senjata sangat meta enggak nih? Bakal sangat-sangat gak? Menurut gue ini meta sih ya. Cuman saya untuk turnamen terdekat ini masih bisa eh masih belum bisa dipakai mah, Bro. Karena ya kalian tahu sendiri ini baru rilis ya, sedangkan turnamen terdekat itu sekitar beberapa minggu lagi, cuy. Uh. Kenasi mah, Bro ya. Gede. Ya deh. Gue mau langsung main ngeranket aja ya Ini sangatlah kacau cuy Kalian harus nonton sampai habis Jangan di skip, jangan lupa di like, like, like, like Sebanyak-banyaknya Mabru di share ke teman kalian Subscribe serta aktif loncengnya Agar gue terus bikin video untuk kalian oke okay? Let's go Let's go Mabru Kita langsung saja Mabru kita coba ya Oke baru ini uh, Bagus, bagus, bagus, bagus Sekali bagus Eh, eh, eh kok begini guys oke okay, belum di akses, access oke okay, okay. mantap sekali mah bro ini enak sekali udah sumpah asem memang ini holger ya holgey Hmm, enak tuh hmm, mantap gila banget <tuk> Wuhui, mantap banget mabur perbaruan yang sangat bagus ya nyata ini cocok ya dengan pistol baru kita ini gue di sayang sekali perlu udah enak banget ini ma bro. kacau serius deh kalian kalau mobil legendarinya langsung aja ke odzstore.com media di website linknya ada di bio ma bro wow kan kacau ngelihatnya gue kayak apa ya kayak nah, yeah. mx9 mx10 kikinan melting point cuy serius deh sama mx10 juga ada yang begini sih bentukannya kan yang api-api gitu yang ngasih teman-teman dan gue kena itu kagak mati langsung asem banget gue ulti buat cuma satu orang doang mesti sampai nol skornya ya hab jebol datu telor kacau ya santai hmm. dulu sih macau ya, multi multi kawan, eh, kena gak kena gak kena gak kena, gak kena udah ya aman, ya aman ya aman aja ya kan, ya. Yeah. Oke. Reload dulu. Isi amunisi. Tetap santai. Nice. Bagus ya, ma Bro. Kita tidak akan kibiarkan mereka memasuki sini ya. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ada mau masuk enggak? Mau nah, bisa masuk lo, Bro. di gokong temen gue ngapain tuh si nrx ya Allah hmm, bro. Ini, bro. Hmm, gila banget sih bro bener aja sih gue kena shock arsi hmm, kacau ya the best nih jatuh emang the best man can get Oke, okay, good job Hmm, mantap ya Apalagi langsung aja gue keluarin Ulti gue, ulti gue Dimana kamu, dimana Dua orang disini Maaf bro, kalian menemukan perbedaan gak di video ini Kalian menemukan perbedaan gak? Ada ulti, ada ulti kita gocek dulu, ada ulti. Tekan deh. No. Oh, gay sangat lagi. Oh, cuma 2 poin aja loh. dua poin aja loh uh. itu temennya lucu nih sumpah ayo bokongnya udah masuk masukin masukin masukin satu poin aja susah banget okay. ayo masukin masukin masukin masukin menang juga <coughs> uh menang menang menang menang Lama banget ya, Tapi ini mantap banget sih Cuman mapnya aja yang gak cocok sih ya, Wah gokil tuh ya Keren abis Ya jadi ini gunsmith atau otchmennya Mabruwe masih sama seperti yang gue buat di video sebelumnya bro Best gunsmith OTS-9 ya Masih belum ada yang gue ubah Pokoknya ini gokil banget dah ya. Dari efeknya tuh loh Mabruwe ya kayaknya setiap uh, senjata rusher kayak mx itu ada ya yang api, -api ini terus sama kiki-nan juga ada maupun itu sebut tadi Martin point wah gokil eh ya. KXR juga ada ya kan mantap deh pokoknya Mabru Ya oke okay, Mabru kayak gitu aja untuk kali ini Mabru makasih banget ya udah menonton ya Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OJDZ Mabru ya Oke okay, Mabru Dan untuk kalian yang pengen top up CP Langsung aja ke website www.ordzstore.com Mabru link deskripsinya ada di bawah ini Kalau misalnya kalian mau gacha Atau kalian mau beli akun CODM Yang Sultan sampai yang murah pun Langsung aja follow instagram kita jubel titikin Mabru ya Pokoknya itu Worth sekali akun-akunnya, atau kalian juga pengen jokin akun game kalian nih, pengen dibantuin push rank langsung aja. Follow Instagram, add kita joki titikin nanti dibantu di sana, bisa joki rank, skin, kemo, pokoknya lengkap, bisa nama ya Yaudah, ma bro, see you udah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.